Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua kembali lagi di video kali ini Saya membuat cara menghapus Download rekomendasi Yang mungkin kebanyakan Dari teman-teman uh, Sulit sekali menghapus uh, Download-downloadan yang sudah di-download di HP Nah selain itu juga Bagaimana sih cara menghemat kuota kalau Misalnya, hasil downloadan teman-teman di HP itu sudah terhapus gitu. Nah, langkah pertama adalah buka aplikasi YouTube. Langkah kedua, pilih koleksi. Langkah ketiga, lihat dahulu khas sil downloadannya terus langkah keempat lihat di pojok atas ada titik 3 di pencet lalu pilih setelan nah untuk e, disitu terlihat ya di layar HP ada downloadan melalui wifi saja ada rekomendasi download Nah, untuk rekomendasi download kita nong naktifkan, lalu pilih hapus semua hasil downloadan. Nah akan terlihat ya, hapus semua video dan playlist yang didownload. Nah kita pilih hapus, nah, terus kembali. Nah terlihat. Uh, di playlist untuk downloadan itu tidak ada downloadan sama sekali terhapus. Nah dengan adanya downloadan terhapus dan untuk pengaturan setelan di rekomendasi downloadan rekomendasi itu sudah dinonaktifkan sehingga kuota bisa irit. Nah semoga bermanfaat ya tip-tip dari saya. Sampai jumpa